Gilbar FC adalah aku Gilbar FC adalah kamu Gilbar FC adalah kita Kita adalah satu Gilbar FC bersatu Ingat kita adalah satu Di keluarga besar Gilbar FC sakit juga. Solidaritasmu ayat tambahkan deru Gilbertsi adalah aku Gilbertsi adalah kamu Gilbertsi adalah kita kita adalah satu Gilbertsi